Ain kemari ditinggal uh -oh. mainnya Aini. Aini kemari Mereka. Eh, Mereka. itu kenalan udah Bagus banget balik, balik. Manite, Pak kok Korea. ya, Enggak mana Jadi mana jadi? mau Apa? Oh, so itu magrib. Anda, nah, nah. Nah, nah. Oh, cari, cari, cari. Wah beneran dia pengalaman banget. Tanggih. Karena ya, kan orang? kan <tuk> nah, kita bahaya, kita bahaya, kita bahaya yang mana? Baru dateng. orang di Tadi siang di mana? Baru atau Di lapang. Ya, bawa <tuk> keong <tuk> bikin kabar yang jika itu mangkatlah ucin ya itu dia goblok teh sadat nginum aceng rusak ya, Budak hari dong pisan. Neng kaya ane karasa eh cape teh geus polot. Alakna de nya ai. Pontah sabulan diteang. Uh dipelak, deh. Caud, deh. Anai, di pelak deh Caw teh. Ko ane di, ko ane di. Maria nunggu uh, ta bisa ampun. kacau urut teh kemarin kita nggak mau nya sih kada mau mangane ya tama di oke atuh Ini di kasih jangan di baru di baturan yang mane buka Selamat malam. Terus, yang tadi udah tuan Imran sejauh ini. Ini udah kitchen, dekatnya bangunan. Mama, kenal tak? Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Tower White, Oh kita Kak kan Ini kan dibejaan, majelaskan jadi lama Ah, tadi baturan tadi baturan Sedihnya Guys, mau buah -oh. Jangan ya. lunjak. Mana yang kurang. Beli Mana baturanmu mana? tong di badan aduh di Juraga, kalau trip mu enak weh Ibra di sana tuh. Sudah, sudah saatnya. Jang. Jang. awal lu bisa jangan tadi goblok Udah. Pak. ulin Eh tadi kebon disita datang deh Di daguan. tadi teh daguan Bapak. Kesarean, kerektiun, bangkun, babi, oh. babi asyak, ada temen, sare way, uh. mana emang, berarti aku tuh enak, banyak, menang panen bapak, variapayet, kesel bapak, ngayung udangnya payet, kata nama panting tinggi, awas, ya, tuh, capek bapak, ketanak udah eh. sampai dengan, ah jadi nyokot paria, oke paria makan, parera enak, kali-kali macil, dah kita gitu ya. kan ada ngenaen ngena enak mah. jadi berakuda gong wijang, singkarulun. Gua nah, itu pak, pak, duit, duit, duit dikirim kan kalung mana tuh di Arab, haus, ah. nggak jana tuh. Ya? mana? Eh nya kebiasaan. Mana es Mana murah Bolohol. kebiasaan sih, yo masih beneran lho, beneran, oh. si gepeng, hal aja, datang tadi Ka tadi ke kebun, lupa iya kakak Bon sorangan usaha sasaha ah oh, bapak sakit tumpah ke tarah gancang koskiyo ya tanah pinya beri dari kakak kebon, lu pariate eh bon. batur pariak ah asan tinggi cokot gudang-gudang sebatur boga anak udah gom-gom-gom atuh disini kok katanya hara resek itu karekandi wae bapak tegala yakin kama ah. Pak, jauh ya, lah. Ai, Sineng kemana seneng? sih, Neng? tadi teh ngomongna mare kuling, ke tayang loh. maghribnya nyokeun Udah awal parawan-parawan kan -parawan, balik payake. Bulu nyangka coba pak, ya. Enggak enak Ke mana? Heeh. Oh, ke oh. Lapas Paria atau tepi? Oh. oh. apa Acep. Cak nang. Boleh wae Acep karek oge disita, karek balik. Mana engko oleh wae sih, Acep. Oh, mane siap apa pun si Acep pe merenyak. Untuk ngemong endung si Acep tar balik ka imah. Kemudian, Gusti Pak. Yang berdagong salam Di hmm. yang hmm. ya. si, si si. oh, ya. oh, eh. jaminan. <laughs> nah tera yang harus dia emang ajak ajak kamu kan, adik ya, pada ulin, ulin Baik, Baya, spera. aduh sia di mana mana ulin aku ya. kio ya, balik udah tayang nih balik ke mandi arem mewah aww aww salah kau salah nyetak namanya. ya namanya ah. nggak tuh mobil jalan supir Aja, aja, mana? Surabaya, Surabaya. Surabaya, siap, siap, siap ayo, ayo, Ayo, ayo, Mama datang, lihat kelut lah aja aja aja aja aja aja aja aja aja aja di baturan aja teh nilalilah si gepeng ditalah tahan ewe anu dititahna ewe udah Saya biasa naharulin videonya sama anak, arah arah bu, lih, di di udah pernah, ajar, di tempat kulina udah Ima mana, ayo saiki. Oh, so biasa nama. sore, eh. Terus terus balik Bali kue. Dah, bisita, nangis, nangis, balik Bali? Bale, ba Bale, kue habis nah, kue. Balik. Balik kue. itu. itu. itu ya, Aleg, tuh, balik, nah, nah, balik ya. Oh, murid, ya balik kue. Ya. Oh ini, perkenaan, perkenaan. Hmm. mereka di itu menguturkan luar tuh nanya-nanya hmm, untuk orang-orang balik jadi itu nging nging nging nging